Dengan Genios X, talk metodologi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai apa itu ujian disertasi atau ujian tesis dan skripsi. Kemarin saya menguji tesis uh, ilmu komunikasi. Yang kedua, menguji S3 kajian budaya dan menguji S1 ilmu hubungan internasional dari ketiga-tiganya saya mengajukan pertanyaan yang kurang lebih sama bukan pertanyaan teoritis tapi lebih kepada pertanyaan yang bersifat teknis jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada seri-seri terdahulu bahwa peta jalan Ya, sistematika outline di dalam hasil penelitian itu sangat penting sekali, karena di situ Anda menjelaskan mengenai urutan-urutan seperti apa yang dapat diikuti oleh logika secara mudah dan gamblang. Nah, kembali kepada penilaian, tentu. Tiga-tiganya kandidat itu saya tanyakan mengenai apakah karya Anda ini ilmiah Atau bagaimana caranya Anda menjustifikasi bahwa karya Anda ini merupakan karya akademik atau karya ilmiah Kebanyakan mereka lupa atau mungkin juga belum mempunyai atau berdengar-dengar mestinya Karena itu diajarkan di filsafat ilmu Di metodologi penelitian Bahwa karya akademik itu Ya minimal ada Tiga lah Anda bisa menyebut sampai 7 ya Boleh, tidak apa-apa Tapi yang jelas bahwa karya akademik Karya ilmiah, baik skripsi Tesis maupun disertasi Minimal ada tiga Syarat yang harus dipenuhi Apa itu? Yang pertama adalah anda harus menggunakan metodologi ya. metodologi ini ya sangat fundamental ya, dalam Anda menyusun karya ini yang kedua karya Anda itu harus disusun secara sistematis nah sistematis itu ya kalau berdasarkan eh, tahun ya dari tahun yang kecil ke tahun yang paling Muda ya, atau yang paling besar? Kalau itu Anda menceritakan tentang kronologis, ya, kronologisnya secara baik diuraikan, jadi tidak melompat-lompat. Dan sistematika juga eh, merupakan satu patoan, ya, patoannya itu ya, bab Pertama, menjelaskan tentang... Atau pendahuluan Yang bab kedua mengenai data Yang bab ketiga mengenai Analisis Ya yang keempat adalah Hasil analisis Atau kesimpulan yang Anda e, Temukan Nanti soal kesimpulan akan saya jelaskan Sendiri pada bab yang lain karena e, Banyak yang Takal memahami kesimpulan atau mempraktekkan apakah bagaimanakah siapakah kesimpulan itu ya. baiklah yang ketiga dari syarat penelitian itu adalah kebenaran atau kesimpulan yang anda ajukan itu yang pertama logis ya tidak di luar nalar kecuali anda menulis filsafat yang di luar kebiasaan itu ya lain lagi tapi Setidaknya kesimpulan Anda adalah logis Yang nanti akan kita buktikan bagaimana cara buktikan Yang dapat diterima ya secara umum Orang lain bisa menerima Meskipun kata objektif dapat diterima ini Ya setiap kebudayaan akan berbeda-beda Tapi setidaknya setidak ya bersifat universal ya bahwa ada yang partikular, ada yang khusus di dalam uh, Anda mengajukan kesimpulan atau Anda mengajukan analisis itu soal yang lain Nah, apa yang uh, saya tanyakan kepada para kandidat itu Kebanyakan dari mereka kurang fokus terhadap masalah yang dibahas itu kurang fokus ada beberapa teori kebenaran yang bisa kita gunakan untuk membongkar ini ya, yang satu adalah e, konsistensi yang kedua adalah koherensi, dua-duanya ini konsistens dan koherensi ini menjadi satu kesatuan jadi dari ketiganya itu saya melihat e, antara judul rumusan masalah analisis dan kesimpulan ini tidak konsisten ya Nah ini mengapa tidak konsisten? Karena subjek yang dia gunakan itu berbeda-beda ya Di satu pihak di judulnya akan meneliti tentang pembelajaran sosial dari satu masyarakat Rumusan masalahnya tidak masalah pembelajaran sosial ya Dia membukakan hal yang lain di dalam proses uh, pembelajaran sosial itu Yang kedua adalah soal uji kebenaran atau Anda menyusun argumentasi-argumentasi yang logis yang tidak berdasarkan opini 100% pribadi, subjektivitas sudah tentu. Kebenaran itu harus dibalik atau dibangun ya dari berbagai sumber. Dan orang Amerika mengatakan triangulasi data ya atau triangulasi analitik di situ artinya bahwa dalam mengajukan argumentasi jangan hanya satu sumber ya, tentu harus dipadukan disinkronkan atau di ya ditepertentangkan dengan pendapat-pendapat yang lain baru setelah itu anda mempunyai visi mempunyai pilihan untuk menentukan argumentasi mana yang paling Anda anggap itu e, mendekati dengan ideologi Anda Atau ya, mendekati objektivitas yang Anda yakini, saya kira itu akan sangat baik sekali Dan Anda yakin bahwa argumentasi yang Anda kemukakan itu lebih merupakan ya, ekspresi atau representasi dari identitas Anda sebagai seorang ilmuwan atau seorang peneliti jadi tidak berbicara khusus mengenai bagaimana pembelajaran sosial ini melalui proses sosialisasi yang kemudian e, ada teorinya sudah barang itu. E, kemudian di dalam analisis juga, yang dianalisis bukan e, terminologi tentang pembelajaran sosial. Anda baca di seri ke-6 tentang terminologi itu menjadi sangat penting karena Demipluologi itu merupakan representasi dari persoalan dan itu sudah merupakan peta jalan dalam kita menganalisis suatu masalah kesimpulannya juga begitu ya. dan dari S1 hubungan internasional saya merasa ya S1 membedakan antara uh, interview ya dengan survei dan kemudian e, bagaimana mengambil sampel berapa populasinya sesuatu yang dikuantisir tidak menjadi soal ya boleh-boleh saja dan itu kita melihat bahwa merumuskan e, satu jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif dan sekarang muncul ada mix metodologi, ya, ya itu eh, tanggung jawab Anda semuanya. Tapi yang kita pikirkan itu bahwa kalau Anda mengambil satu subjek A, maka seluruhnya harus konsisten. Dan juga kalau Anda memasukkan unsur-unsur lain, tadi memasukkan unsur simbol dengan pembelajaran sosial, maka seluruh dari pembahasannya juga masalah simbolik eh, bagaimana itu dinegosiasikan bagaimana simbol itu dipertentangkan bagaimana menimbulkan eh, kesalahpahaman menimbulkan bahkan konflik ya. dan bagaimana eh, dalam pembelajaran sosial simbol-simbol dapat memberikan kedamaian dan kerukunan atau yang disebut dengan proses understanding, saling memahami satu dengan lain-lain, nah, kesimpulannya sudah barang tentu pembelajaran sosial ini seperti ini dan itu akan berhasil karena ada faktor-faktor unsur budaya dan faktor-faktor komunitas e, di mana e, kita meneliti jadi secara konsistensi dan secara koherensi e, tidak memenuhi syarat yang ketiga adalah bahwa sebuah penelitian itu tentu antara Nah teori antara uh, data-data, fakta-fakta yang mau kita teliti itu memang merupakan satu fakta dan realitas sosial, fakta-fakta objektif yang ada di masyarakat. Jangan kemudian memberikan gagasan atau memberikan satu kesimpulan dan kemudian ya menganalisis uh, Fakta-fakta yang kita peroleh, apakah itu observasi, apakah itu referensi, atau apakah itu Anda dengan wawancara. Tetapi, di dalam Anda mengajukan argumentasi-argumentasi, di dalam khususnya dalam interpretasi kritis, maka bahwa Anda harus tetap berbicara pada kenyataan realitas objektif di dalam masyarakat itu seperti apa. Dan itu merupakan Satu pandangan kritis Anda bisa saja menolak, Anda bisa saja menerima Anda bisa saja mendukung Tergantung kepada Ya, ideologi atau paradigma Yang Anda kembangkan Yang Anda yakini Sebagai uh, identitas Anda Sebagai seorang ilmuwan Dari hal yang Tiga ini Kemudian saya melihat juga bahwa uh, Sebuah karya itu harus utuh, ya. harus ada kebulatan di dalam mm, satu karya, ya. jadi tidak menyebar kemana-mana gagasannya. Ya. ya mungkin kalau kita bayangkan akan membuat sumur dan kita mencari air, maka lebih baik satu saja yang dalam daripada kita menggali sumur banyak sekali, tetapi tidak ada airnya. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Bahwa kemudian uh, Anda mempertanyakan, wah kalau begitu, seperti itu sudah bagus. Ya, itu saja syarat uh, teknis di dalam menulis skripsi, tesis maupun disertasi. Ya. Bahwa ada kemudian konteks of justification yang sudah saya jelaskan tadi ada konteks of inventory atau discovery jadi temuan-temuan yang memang generic atau yang memang itu merupakan ya buah dari hasil pencarian data anda itu yang harus dikemukakan tapi yang jelas bahwa Uh, karya ilmiah itu juga dipertanyakan mengenai konteks of in, a, in adekuasi, uh, future itu merupakan refleksi atau proyeksi uh, hubungannya dengan persoalan-persoalan uh, masyarakat ke depan ataupun juga untuk uh, present untuk saat ini relevankah antara apa yang anda tulis dengan untuk kebutuhan atau kontribusi uh, kepada masyarakat? Dan ini akan kita jelaskan pada seri yang lain tentang uh, aksiologis atau apakah ilmu ini berguna atau tidak berguna. Ya. Apakah ilmu ini uh, menyecahterakan masyarakat, membangun moral yang bagus. Ya. Ini merupakan persoalan-persoalan uh, yang harus kita kemukakan di dalam uh, tujuan kita melakukan Penelitian saya rasa begitu uh, penjelasan sikat saya dan semoga menambah pengetahuan Anda di dalam menulis skripsi, menulis tesis, dan menulis disertasi. Sekian, terima kasih.